Tribuners, live report Tribun Manado di Facebook Tribun Manado Dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Kami melaporkan baru saja Anda menyaksikan uh, Tim latihan bersama US Army dengan TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Baru saja menyambangi atau mendatangi Pelabuhan Bitung Tepatnya di Dermaga Pelabuhan Samudra Bitung Untuk melihat, mengecek kesiapan pelatihan bersama di Kota Bitung didampingi oleh jajaran pangda jajaran Kodam 13 Merdeka Korem 1, 1 Santiago dan Kodim 1310 Bitung Kodion, eh kodion. Kodion. Ya, saat ini mereka rombongan akan meninggalkan pelabuhan Bitung dan rencananya akan melanjutkan pengecekan kunjungan mereka. Tetap ikuti terus live report Tribun Manado. Dari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan persiapan latihan bersama Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat bersama dengan US Army di, di, di dua wilayah di Kota Bitung dan di Kabupaten Minasa Utara. <SILENGAR> ya Tribuners, baru saja anda saksikan dari live report Tribun Manado di Facebook Tribun Manado Uh, peserta latihan bersama dari US Army yang baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan Kantor Kesabanaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bitung di Kantor Kesampit Bitung bersama dengan uh, jajaran Kodam 13 Merdeka dan Kodim 1310 Bitung. <San> We are the voice in the desert, fighting for